teman ketemu lagi di channel kami kali ini Safia mau memberikan mainan baru Safia mau unboxing mainan baru ya hmm. di shop shop ya <tuk> ini Safia bagus gak Safia <tuk> bagus ya Safia suka <tuk> nah, sekarang kita buka ya ayo uh iya -huh. e <tuk> kita buat main ini ya teman-teman ya Mama sama sapi mulai mainan ya. Aku. Tokonya sudah buka belum? pesan, mau pesan fast satu oh, yang ini? iya terus pesan ayam terus sama minuman vanilla totalnya berapa? Ini uangnya Rp1.000 Ini uangnya Rp1.000 Oke Ini harinya Iya, terima kasih Mau dimakan? ya mau dimakan Dibuka Oh ya, dibuka dulu ya Pokoknya, hmm. nah, nah. nah, nah. hmm. sudah buka. Lu? Sudah buka, saya mau pesan burger ya. Oke. Terus, orange juice ya. Iya, Saya mau pesan orange juice, terus saya mau pesan ya kentang goreng sama fast foodnya satu. Ya. Nah. semua jadi berapa? Ada empat macam ya. Ada berapa semua total? Lima bu. Iya. Saya tunggu ya nanti makanannya diantar kan? Iya. Anojo. Terima kasih. Sekarang saya makan ya. Nanti. Sudah kenyang, Tokonya buka? Buka Kami mau pesan ya? Mami, ya Nana Mau fast foodnya dua? Dua? Iya, ini Terus minumnya Minumnya kopi satu Ya, kopi Terus sama minuman vanilla Kopi sama jus apel Sama pesan burger dan ayam Ayam Kami terumahannya ya, ya. Ini Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Makanannya enak ya di sini, minumannya juga enak. Iya aku suka. Besok besok kita kesini lagi ya, kita makan di sini. Kasurnya baik ramah. Iya kasirnya juga cantik. Terima kasih. Mama. Terima kasih ya, kami pulang dulu. Sama-sama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, Assalamualaikum.